mantap hey, loading loading loading mekaniknya nih loading pak mekanik uh, tolong GPS se sama sekalian pisan <laughs> <laughs> kok dia ngomongnya tadi <laughs> unload unload Semoga roti ini menggairahkan. <guruh> Sampai ada yang cancel tuh yang mau dinas luar luar biasa itu memang memang. Makasih buat. Yo, Ini geng apa ini? GGS <guruh> KM 0. No. Oke, okay, start. depan Ketuk pak, ketuk, lanjut Kompetitor nih, kompetitor Ayo Bang If Ayo jalan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tanjakan sehah Tanjakan sehat Pemandangan indah uh. Ambil kiri di parkir di sini oh itu gimana kak pembina udah nyampe nih Apa itu melet-melet kapung? Acting, acting capek. Rutenya memang anjay. <laughs> Rutenya anjay, cuma kata lu. Tiket masih dipakai aja Pak Tiket. Oke ya. Ini enggak bisa. kamu ah, benar